Ciri wanita yang gampang diselingkuhi pria, orang yang diselingkuhi cenderung, menjadi orang yang sakit hati dalam suatu hubungan. Diselingkuhi merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh setiap pasangan dalam berhubungan. Meskipun sebenarnya perselingkuhan bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, tapi harus diakui kalau ada perempuan yang lebih rentan diselingkuhi oleh pasangannya. Berikut ini beberapa ciri wanita yang gampang, diselingkuhi yang perlu kita ketahui. Penyebab dari perselingkuhan bisa berasal dari banyak hal, mulai faktor dari dalam, atau diri sendiri hingga bagi mereka, yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah, terkadang ada pula beberapa sikap perempuan, yang juga bisa menjadi faktor dirinya mudah diselingkuhi. Beberapa ahli berpendapat bahwa, ada beberapa ciri wanita yang gampang diselingkuhi oleh laki-laki. Simak beberapa ciri wanita yang gampang diselingkuhi berikut ini. 1. Kurang percaya diri. Seandainya kalian mulai merasa tidak aman dengan dirimu sendiri, pasangan bisa langsung merasakannya. Secara tidak sadar, perempuan yang kurang percaya diri, akan sering mengungkapkan pertanyaan negatif tentang dirinya sendiri. Misalnya, apakah aku kelihatan gemuk dengan memakai baju ini, sesungguhnya pertanyaan atau pemikiran seperti ini bisa dikontrol. Buatlah laki-laki memandang kamu sebagai permata yang indah. Bersikaplah percaya diri, terima dan cintai tubuh kamu, terlepas dari bentuk dan usianya. 2. Kurang bersosialisasi dengan orang lain. Jika kalian merasa kuper atau kurang pergaulan, ternyata hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh laki-laki untuk bermain di belakangmu. Alasannya sederhana, dia akan merasa aman, dan tidak perlu takut perselingkuhannya. Diketahui oleh kamu yang kurang bersosialisasi. Coba pikirkan, jika kamu memiliki banyak kenalan karena pergaulan yang cukup luas, pasangan tidak akan sembarangan berselingkuh. Dia akan memiliki kekhawatiran jika ada kenalanmu yang mengetahuinya atau bahkan ternyata selingkuhannya masih berhubungan denganmu. Keuntungan memiliki banyak teman juga memberikan manfaat besar untuk diri sendiri. Di antaranya adalah kamu jadi nggak mudah kesepian dan mudah memperpanjang rentang hidup. Kamu juga bisa memiliki beragam aktivitas positif dengan teman-teman. 3. -teman. Gampang cemburuan. Pepatah mengatakan, saat pasir semakin digenggam erat, maka semakin cepat juga, pasir itu hilang dari genggaman. Begitu juga dengan suatu hubungan. Sebenarnya bukan hanya laki-laki, semua orang jika terlalu dikekang oleh pasangannya, malah kemungkinan besar akan menciptakan peluang, untuk terjadinya perselingkuhan. Khusus untuk laki-laki, mereka umumnya tetap melakukan hobi, dan berkumpul dengan teman-temannya, meski sudah punya pasangan. Begitupun dengan cemburu, sangat wajar jika sesekali merasa cemburu, karena mungkin pasangan bersikap terlalu dekat, dengan teman lawan jenis. Tapi jika kamu sering merasa cemburu, dan selalu mengekspresikannya dengan negatif kepada pasangan, bukan tidak mungkin itu akan merusak hubungan. Salah satu hal yang membuat hubungan bisa terus bertahan adalah kepercayaan. Kalau kamu sulit untuk percaya kepada pasangan, dan selalu merasa takut diselingkuhi, itu artinya ada yang salah dengan hubungan tersebut. 4. Gampang baper dan tidak percaya dengan insting diri Menurut pakar hubungan Jen Greer, PhD, perempuan yang mudah jadi sasaran, untuk diselingkuhi adalah mereka yang cenderung gampang baper oleh kata-kata dan rayuan laki-laki. Sikap tersebut cukup untuk membuat laki-laki bisa mengalihkan perhatiannya dari apa yang sebenarnya terjadi, demikian menurut Jen Greer. Daripada terbuai dengan kata-katanya, lebih baik perhatikan sikapnya karena seringkali sikap tidak bisa berbohong. Oleh karena itu perempuan harus lebih percaya dan mendengarkan insting dirinya sendiri. Dokter Jen juga mengatakan bahwa perempuan yang tidak percaya diri dengan nalurinya ketika ada tanda peringatan cenderung mudah untuk diselingkuhi. 5. Emosian dan gampang marah. Emosi yang sulit dikendalikan, akan sangat merugikan diri sendiri, apalagi akibatnya bagi orang lain. Para ahli berpendapat bahwa, perempuan yang sulit mengatur emosinya, akan mudah ditinggalkan oleh pasangannya. Apalagi jika terbiasa dengan kata-kata kasar, atau bahkan melakukan kekerasan fisik pada pasangan, ketika sedang meluapkan emosi. Tentu saja hal ini bisa membuat pasangan merasa sangat tidak nyaman. Biasanya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau bukan mengakhiri hubungan, opsi lain yang sangat mungkin akan dilakukan pasangan adalah dengan melakukan perselingkuhan. 6. Terlalu dibutakan oleh cinta. Seseorang bila sudah terkena cinta, maka dunia akan terasa sangat indah. Namun, dibutakan oleh cinta sama sekali tidak akan memberi kebaikan untukmu. Dikala kamu sudah tidak mau memperhatikan hal lain, kecuali cinta kepada pasangan, kamu menjadi lebih mudah percaya padanya, dan selalu memaafkan semua kesalahannya. Walaupun seandainya kamu, sebenarnya sering merasa tersakiti olehnya. Jika pasangan merasa kamu sudah dibutakan oleh cinta, dia akan lebih mudah untuk berselingkuh, karena yakin kamu akan memaafkan, dan kembali percaya padanya. Maka jangan heran, jika tipe perempuan seperti ini, bisa lebih dari sekali diselingkuhi pasangannya. 7. Lupa untuk merawat diri sendiri. Meluangkan waktu untuk merawat diri, bukan berarti kamu jadi tidak peduli dengan pasangan. Kalau kamu mulai malas, atau bahkan tidak pernah lagi melakukannya, bukan berarti tidak mungkin, dampaknya akan terasa ke pasangan. Pesan yang tidak positif inilah, yang bisa membuat laki-laki jadi lebih, memilih selingkuh dengan orang yang menurutnya bisa lebih merawat diri. 8. Terlalu sibuk dan kurang perhatian dengan pasangan. Ketika pasangan sedang bekerja, maka akan timbul rasa bosan yang berkecamuk. Sehingga perlu bagi perempuan, untuk bekerja atau memiliki kesibukan sendiri. Namun ini seperti buah simalakama, jika perempuan terlalu sibuk dengan aktivitasnya, maka ia juga jadi mudah diselingkuhi. Ini karena kesibukan bisa membuat perempuan lupa dengan pasangannya, sehingga dia merasa tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang yang maksimal. Ini bisa menjadi peluang besar bagi laki-laki untuk berselingkuh. Jika ingin memiliki hubungan yang langgeng, kalian berdua harus pintar membagi waktu antara kesibukan diri sendiri dan waktu bersama pasangan. Jangan sampai salah satu ada yang mendapatkan perhatian dari orang lain selain pasangannya. 9. Memiliki sifat terlalu manja Manja adalah sikap yang biasanya, ditunjukkan oleh pasangan agar mendapat respon yang lebih dari pasangan. Perempuan yang bersikap manja kepada pasangannya, memang terlihat menggemaskan. Namun, jika kamu terlihat terlalu manja, dan selalu ingin dimanja, ini bisa membuat pasangan risih, dan akhirnya berpengaruh buruk pada hubungan. Jika terlalu manja kepada pasangan, ini juga bisa menjadi peluang perselingkuhan, karena pasangan merasa tidak dilayani, dan merasa terpaksa untuk harus selalu melayani kamu. Padahal dalam hubungan percintaan, laki-laki dan perempuan harus bisa memanjakan satu sama lainnya. Ciri-ciri wanita yang mudah diajak selingkuh Hubungan asmara yang tidak pernah dibenarkan adalah perselingkuhan. Meski seringkali selingkuh identik dengan permasalahan yang dilakukan oleh pria, namun tidak menutup kemungkinan wanita juga melakukan perselingkuhan. Dan meskipun selingkuh merupakan pilihan pribadi, akan tetapi melansir dari beberapa pendapat, bahwa ternyata ada tanda wanita yang mudah diajak selingkuh, Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bersikap lembut kepada semua orang. Bersikap seperti ini adalah tanda, wanita yang mudah diajak selingkuh. Hal ini menjadi peluang bagi laki-laki, untuk menarik hati wanita yang memungkinkan untuk selingkuh. 2. Mudah dekat dengan orang baru. Sikap ini sangat bagus sebenarnya, tetapi bagi wanita yang mempunyai sikap ini adalah, sikap yang mudah diajak selingkuh. Padahal ketika sudah memiliki pasangan, dan mudah dekat dengan orang lain, ini merupakan pemicu untuk berselingkuh, ketika sudah bosan dengan pasangannya. 3. Mudah diajak kencan. Hati-hati jika kamu adalah tipe ini, karena mudah diajak kencan menjadi ciri-ciri wanita, yang mudah diajak selingkuh. Jika kamu mudah diajak kencan dengan orang lain, dan memilih tempat-tempat yang dikunjungi kekasih, itu pertanda kamu mudah untuk diajak selingkuh. 4. Mudah tergoda rayuan Berhati-hatilah orang yang mempunyai sikap ini, karena mudah tergoda rayuan, adalah wanita yang mudah diajak selingkuh. Biasanya kamu sering terbuai, dengan ketika ada rayuan gombal. Ujian dan sanjungan dapat membuat hati, menjadi berbunga-bunga sehingga wanita tipe ini, mudah menjadi wanita yang mudah diajak selingkuh. Kamu merasa diistimewakan oleh laki-laki lain, sehingga peluang untuk perselingkuhan besar. 5. Manja berlebihan. Perselingkuhan juga bisa dipicu oleh sikap manja yang berlebihan. Karena kebanyakan laki-laki suka wanita yang manja menggemaskan. Terlebih jika pasangan kamu tidak bisa memanjakanmu. Inilah yang membuat situasi tidak baik. Ketika kamu dimanjakan oleh orang lain, kamu akan merasa senang, dan ini menjadi peluang untuk perselingkuhan. 6. Suka berbohong. Jika kamu orang yang suka berbohong, maka kamu akan selalu menutupi kesalahan. Ini tandanya kamu wanita yang mudah diajak selingkuh. Kamu juga kerap bermuka dua. Perilaku ini menunjukkan bahwa kamu akan pandai menipu pasangan. 7. Gemar tebar pesona. Seorang wanita yang suka tebar pesona di depan pria lain, Cenderung dianggap wanita genit. Mereka belum serius dengan pasangannya, dan masih ingin mencari pria lain. Perilaku ini seolah-olah seperti belum memiliki pasangan, dan berpeluang besar untuk selingkuh. Itulah beberapa ciri wanita yang gampang diselingkuhi, serta tanda jika pasanganmu selingkuh.